Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman okay, ar masalah masalah kelainan seks Niku jelas haram, jelas haram meskipun yang sudah mukadar yang ditakdir itu sekitar melakuk-melak ya, yang ikhtiari ikhtiari itu bisa berubah, itu tapi nanti ini wis ditakdir kelainan jika tidak fi'lu okay, tidak real mengak melakukan itu Yes dianggap nggak soleh. Mengenai tentangnya Ikhya, tentangnya Kitab Arisal Al Qusheryah ini, wan tenjeri itu yang muhfonis, muhfonisin bocah banji. Dia didesain pangeran sebagai banji. Senang Wong lanang, ora senang Wong weto, terus macae gaya-gaya om itu. Niku jika cibila, cibila terus diwatakkan begitu. Dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, Misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas Itu tidak boleh dikucilkan Karena dia begitu itu takdir, no? takdir. Makanya ada cerita Muhonnes meninggal Masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banji Hanya ibunya sendiri yang menguburkan Terus ada wali abdal di situ, di, ini di di kitab-kitab Wali abdal Dabb disakit muka syafa. Diutus pengeran kan nyolati ini. Nyolati mukhonis yang wandu sih dikucilkan nubuh. Masa Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan, sebetulnya bisa normal. Yeah. Dengan mukhonis Wandu yang tidak melakukan kegiatan seks Nanti kulau kadang-kadang nggak tengah lampu merah, berso muhondes, joju, yo tak kadang-kadang kalau diprotes, lotas santri, saya wong lanang, nyurupai wong wedok, wong wedok, nyurupai wong lanang, gu, gu, iya gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, Tugasnya kalau yang didawi bapak, kau jago mana ngaram ngaram nomedit medit tuh haram, bapak eh cari Bapak. Tapi anak-anak gak haram, keluar aja protes, kok sakit. Aku di santri medit tak duduk, tak terangno hadisnya fadilai sahok itu tetap medit. Jemli apa? bapak ewes medit turun anak angil, tak haram. Bapak, baban. Latiwong lagi turun anak angil. Ayo jajal turunan dong goblok, ulang ngaji nganti mati ya, kange lagi. <laughs> Mau aneh, mondok nih, bekasi gurumu. Berkomot anak goblok, jadi yo ya, persis bapaknya ini. Ini gue bangun saat ini kan sepuh sangat, saking sepuhnya saat ini. Usir di pondok ya, alumni angkatan Allah. Lo turun aboy cek goblok, jadi oleh dong jenggot bapakmu. <laughs> Sekarang ini TNI zaman bapaknya, ini, anak mondok, hindari. Mondok menangi guru, mereka nanya, "Kok konangan no? <laughs> <laughs> nahan dong?" Jadi, nah, gosok rupanya persis beda. satu blok itu, "Lama tadi, uang, mau nih. Jadi yang bapak yang merdik bayi berbeda. anak itu di dia ini nggak nggak tahu itu sangkot fa di dingin nggak nggak murah roh, nyambung, semacam bapak yang ada di ke London, sebenarnya tadi dia ikut cokemban harap-harap di jajahan, oh bau di saatnya, sakit pak. Wong medditik wa awak, ewer atau disate, nobon ewong liyot. <laughs> Artinya wong na es mesti meski medditi dirinya. Tugu mobil di emaknya, anu awak. Ya ini arah- arah tiga, itu ngawak di wewe di meditik bom na Wong, legus yang kita taruh, yang keresahan di pangeran, toan. Ya, Oke. Mana ewong alim, bambai walim, mungkin pakai pena alim lah, ya alim. Kalau ewang tahu di cita-cita tibong alim, tapi bapak kalau ngalim, ngerti ngerti ewang alim. Rasikone ra ono jadi ngalem. Dadi Diai Sakrembang Runggul Alim gak gawok. Pantes leh ini. dak kuasir. Sajane jos njenengan cara alim debutan uwuh. Kok iso. Tapi lalah ra iso. Maksen wis turunan wong komentare ya Biasa. Babaye wis alim nene biasa. Lego Pangeran. Mulanya angil kita gitu, mengukumi uang uang angil. Mulanya ketika Nabi takoyarulinul taufiqum fainal irko dasas. Ya kalau kita takoyarulinul taufiqum fainal irko dasas. Uang itu nak raki ucon milih nasab sompo uang soleh merko nasab fainal irko. Sambungan nasab u mesti mengalir. Dasas itu pasti mengalir. Mulanya kita juga bingung tenan nggak ya misalnya menyuani saya begitu bapak emang barang haram penggaweannya narkoba terus era tua tuh pak obat anak di pondok no kepengin langsung soleh ini cara malaikat bagian manajemen saya kan yuk <laughs> nah dulu niatnya soleh, kudu anak langsung soleh tapi nah dulu sisa-sisa pas produksi nganggu kekuatan ke fasekan udah nih fase C ya ini serasa tertidbo yang munakal tenang Iya ya tibo ya nggak oleh pangeran mau ngape kepengen ngape kok tibo ya tiba loh yang rakuat tenang mau mici naga, mau tawanis mau mau mau. Oh iya sos terhandai Johnny Ruba pak tetap niroan itu. Dia malah saya lihat tetap bergerak sendiri. Tapi aku paling angel dengan Johnny Ruba vokal. Padahal paling angkel itu hukumnya mukader barang semesti terdiri hukumnya dia. Iya angkel tenang dia mau final irkonobok. Digital yang percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi dia butuh percaya nasab. Senantikan nabi, stasiar, lingkung, umfa, indal, irko, nopo, keses. Yes, kutu mo, dong, bapak yang ngapal koranai raiso, cewek rapal, lu tau jajalnya rapal, tenan Doa naik bareng mondok koran, kok kan lanyah Bareng rana kia ini disalah, nol, you can sing salahku, can ni. Wong can ni, kentuk, you can kok kau nanae belajar kiye-kiye nasab kudu dikenal lho Mas iki kepentingan kan asale dene bodoh misalnya, bapak eh ora <tik> ini. iki tekwang ya penting pamoteni ya mlane iki penting ngaji tetes gitu. kanjeng Nabi niku srene lingno sunah owah-owah macam-macam ana sunah sing berdasar tradisi wong elek lan anak pembulane wong apik suwe-suwe dadi gitu. no apik iku yo mungki nasab nasab nggih monggo So nggak ada yang alim, Mister Putus, ura alim, ngerti ngerti turunan ketujuh gih, alim-alim, gok beli male, alim male, lima berko fa innal pir terus kita keses, ski toy butuh pengaruh, pengaruh nasafnya gih, gih butuh kerja oyong, sepi epi e, aku emoi ngolek nol nikah neng no, ngeluali, wali, wali niko merko perkasar nong bong, nasab nato Islam itu ditentukan bapak bapak kandung bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nekasari global ini malih, jadi aku itu lihat nek, aku ngakoni sistem medis sistem ilmu kedokteran, anak sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya tapi agama itu nganggep sel itu tidak ada gunanya ilah dinikahkan sejauh kecuali dengan nikah yang besar jadi misalnya anak zina di rumah anak-anak, kepengen untuk baraka ilmu pergi keramat-keramat, berapa rasa wiri dan agar alim keramat, kalau kita rapati wiri dan tetap keramat kuantan tiang lanan misalnya zina berseri, beto. Zina, umur 2 bulan, kandungan, terus dinikah secara sari Sejauhlah anaknya wedok, anaknya wedok Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak Karena saat merodoksi tidak dinikahin ya. Shafi Sehingga madhab Shafi itu ekstrim andikan kan bapaknya ngawin saja sesak Karena tidak ada hubungan nasab Bahkan ya. bapaknya andai kan ngawin Sah mergo tidak ada hubungan asal nah, tapi yo gendeng mesti tentu gendeng gendeng itu yang membedakan mazhab syafi'i dengan mazhab hambali cara mazhab hambali ndak nasab itu ditetapkan tuhan itu bisna ini dengan dua hal satu bin nasab gen dua bi abdin syafi'i cara kula tujuh mazhab hambali alasan wa hambali piye wae coro ada adat diarani anak nek diarani anak yo di Kata. lah itu gara-gara zaman Abu Hanifah Sugeng. ini kan zaman ngerti ngaji ajar sulfaqi, zaman beliau ngaji Sugeng. ini pun amanah nih neten. wa la tantiqku, manakah ada kum binan bishailah makat salah. Nah Abu Hanifah amanah ini. Gini. Kamu jangan menwati, menwati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu. itu coramaanannya Abu Hanifah. Jadi misalnya Nak itu <laughs> rasa, rasa. Zahid. di bapak, sing bapak demeni itu demen wong itu, demen wong wong itu, demen wong wong itu, itu, demen wong itu, itu, wong itu, demen wong wong itu, demen demen wong wong itu, demen wong tapi semua syur, demeni, ekrar, hal -hal. Suatu saat bapak itu mati, zaitun itu raleh ngawin mantan demenane, bapak itu. Toromat ab di PBS tahu di koloni, bapak itu. Nataromat ab Syafi'i ya oleh orang di, mereka, dia setuju di, dia setuju demenan. Saya kira kalian harusan bungkel. Jadi bener fakir, bener tiwali, mau cuman wiridan takutur aku fakir jadi wali ono sing jadi wali nggo wiridan atau maksiat ono mergo ngalim fekih, poko alim. Ndak wong milih sing pertama. Wiridan relatif gak mikir. Dadi pendaftarnya lebih nopo? banyak, peminatnya minatnya lebih. Wali jalur fekih jalur aremu wis repot datang apal alfiyah bareng sangelan kabeh. Bener. Jadi artinya nih cara tentu orang mantap Hanafi mantap Hambani, biaya-biaya nasab sing kecelok anak, ibu yoh anak merkeken, terus syariat ngakoni anak sing lewat akting, sofi, ya. atau nikahin sofi. Nah cara orang mantap Safi, gue weton, syariat tuh mangkung gak dia harus dibuat semua so, kok ukurannya itu, saya Tapi mantap Safi, yolo, cowok nak nangisin, mau anaknya mau secara gen kan anak ini kasus, anaknya tapi bapaknya oleh anaknya oleh kembali bapak demen dia wong ayu bapak, bapak oleh ya manakah Aku nak jauh rambatiku, jodoh rodomi, sing tinekah bapakmu secara sah yura lebun nikah, sing tau tidub meni bapakmu yura leh. Tinekah, takut kau rasa roh, larak tidub meni doh, kau malah leh, malah leh, malah takok kau malah leh. Tio malah buyu tera, kau malah takut, nak ral eh, tinekah takut, lek malah kelep menengarong maniku. Seneng aneh, kau cerdas goblok, kau cerdas, cerdas fasik, kau ceneng ngebuang, kau bayang nong. <tuh> Menganekarawong remang-remang, misalnya wong-wong kawin pacaran saya itu sih soalnya isi ini lagi di kawin, terus bapak eh, suatu saat mamang, kalau genate ngalami ditakuti moten, anak tenan mamang terus. Dia ini udah jinis dulu aku nengar, rosabi sejalan kemu, anak-anak kira oleh jadi wali, biar biar kue ngumpulin sedurungnya nengar, masya allah akhirnya buk kawin mamang Wangi di tinggalnya wakiai wadinah butuh luruh pertama kue kedua hakim atepak anak miyo kesan anak anak haram yo sensah wali ngumpasin nganggah wali ngumpul ngumpul tapi tenggang nganggah wali wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali nganggah wali kita beragama nabi-nabi yang berat at ya wawu takhoi ya rolinu tofikum fa'innal irko dasas, ya itu milih tempat yang menggambungkan kemana jadi, selain nabi-u takhoi ya rolinu milihlah untuk meletakkan mani sampeyan, pilih di tempat yang benar makanya rahim-rahimnya perempuan fa'innal irko Ragu tuh gede, kedirak, doang sholat kaliber, pokoknya turunannya mas sholat. Nih sholat itu ragu tuh gayi cical, sesuai, soleh Soleh itu kelas-kelasan. Sih kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Pantasnya uang alim yang untuk uco keluarga kiai, sih mbak bayar alim, uco sekedar sholat tapi alim. Maka kita belajar, uco nanti sesuai kelas-kelasan. Jadi ini penting kalau terang nomor gombok, no kesalahan. Kalau balenimal ini, bergolong pok ibu ono kesalahan, sehing di luar ikhtiari baniat, tapi ibu kesalang. Ono Wong turunannya Wong medit, bae medit, bapa emedit, Utune wes ngaji, jong ngaji, fadil itu sakok, fadilain nggak lomoh, gak tetep leh medit. Besan ono ya ini aku doa ti gede, jong iridan, jong besar, kesal tenang ada di bawah lomoh, si batatiane, karena ini ngerti-ngerti di watak. Nang dewi bapak temen -temen. Nah, ke jogom nang gedeng gedet, teman-teman. Nak pira bapak elo kok medhek salahno? Nek bapak medhek nyalano ora iso medhek. Ngene turu. Coba bareng diteliti, mbah ya wis medhek luanggal iku malah tenane wis wis akut. Wis nopo? Wis abot. Ata nah, raja ae teleke digoreng meneh. Oh, kemudian kita kecelana tayang. Eh, ya digoreng. Oh, barang semis kebuah raka gue. Eh, dimanfaatkan pulang. Sange nopo, oke oke.